menemani santai sore kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita ada kabar pertama persahabat yang kita lihat aja Di sini ada sebuah unggahan spesial banget untuk kita semua para fans persahabat yang makin dibuat penasaran nih soal unggahan dari IGS nya Bang Dede Prawira persahabat yang berada di Airport atau Bandara Superhon Hatta persahabat ya Mas Gong terlihat tuh Masya Allah banget ya Membuat kita penasaran hari ini Tim dari Leslar akan otw kemana nih persahabat ya Mudah-mudahan ada kejutan Dan ada kabar baik dari semua tim Leslar Entertainment Berikutnya juga persahabatnya semakin penasaran nih Tentunya dengan uh, Bang Ren ya Masya Allah banget kita salvok sama ID cardnya Luar biasa tim Leslar Selalu berkah, selalu bahagia, selalu sukses, dan mudah-mudahan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua. Momen ini diunggah oleh akun family underscore 23, kalimat caption dituliskan dalam postingan tersebut. Sumpah penasaran banget nih mereka mau kemana tuh sama juga Bang Imin juga penasaran yang mereka ini mau kemana. Dan kita lihat di sini banyak sekali pendapat nih dari para fans yakni dari akun Noviti Karunia Kemalang Min, hari ini tim Leslar yang berangkat dulu, besok Sabtu baru dedek, Bilar, Ayah Kejora Papa Daniel berangkat ke Malang info dari Leslie Lovers yang DM Ayah Kejora katanya tuh, wow ternyata benar nih persahabat ya feeling bangun juga tentu Leslar tim ini OTW ke Malang ya, mudah-mudahan saja tentunya semua diberikan kelancaran dan kemudahan dan berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada sebuah komentar lain diberikan dari akun Instagram Laila Yulia Stanti mengatakan ke Malang kayaknya kan kapan waktu sama Juragan 99 janji mau ke Malang minggu depan maaf kalau salah katanya tuh luar biasa fans dari Laila ini selalu saja sahabat ya ingin mencari. Tentunya kabar-kabar terbaru dari idola kesayangan kita Semoga semuanya lancar dan selamat sampai tujuan Amin Ya Rabbal Alamin Dan pendapat lain persahabat ya diberikan dari akun Azizah Laras08 nih Mengatakan biar nggak ada banyak yang tanya ke kakak HP Kentang Kota Sultan Mereka mau pergi ke Malang ya bukan Semarang Tuh mereka pergi ke Malang buat syuting CIL Leslar berangkat ke sana bareng ayah. Papa dan tim, kita doakan semoga mereka semua selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Sudah jelas Persabati ya banyak sekali pendapat bahwa Leslar tim hari ini OTW ke Malang bukan ke Semarang. Dan tentu kita keunggah berikutnya nih ke unggahan terbaru dari Bang Adlin terpantal Bang Lintar di sini Persabati ya sedang main game. Tepatnya lokasinya tuh siapa yang tahu nih Wow sepertinya sih lokasinya di tempat lokasi syuting persahabat ya. Terpampang foto trio gasrek tuh di dinding Berarti Bang Lintar dan Bang Adin belum berangkat Persahabatiah ya, Hanya sebagian dari tim Leslar Entertainment yang berangkat ke Malang tuh Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu lancar apapun yang dilakukan oleh ide kesayangan Sayangan kita Berikutnya juga perhatikan persahabatnya di sini momen special cute banget nih yang diunggah di igasnya nya Dede Lesti yang sedang promosi iklan ya. Masya banget di sesi tentunya lagi promosi ada kejailan, ada keusilan dari suami tercinta perhatikan tuh nongol dari belakang ya. Lagi-lagi Kegesrekan Tingkah Laku yang membuat kita ketawa bahagia disuguhkan oleh seorang Rizky Bilar, wow, <gifat> bukan Kakak Bilar, namanya kalau bukan gak jahilin orang atau sahabat ya, diunggah kembali momen ini oleh Agung sendal Putih dan Skor Bilar, kalimat Captain pun dituliskan, iklannya cute lagian ya si Gagang ngapain, coba itu katanya tuh, perhatikan juga di kolom komentar nih, banyak sekali komentar yang diberikan dari fans-fans Leslar, salah satunya dari akun asoka stabire mengatakan mantan gua emang gak berubah ya usilnya dari dulu bahkan sekarang sama istrinya pun masih usil katanya tuh, <tuh> luar biasa banget persahabatnya yuk kita harus kompak harus solid selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kita ini mudah mudahan selalu bahagia selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan oleh mereka kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan cirukan vitamin manja sore hari ini. Top stay tune dan pantengin channel ini, biarkan yang tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, ini adalah informasi di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.